Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesnar, dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita keunggahan pertama para sahabat, ya Lagi-lagi nih, Pak Yonatan mengunggah postingan foto bareng pasangan idola kita Lesti dan Rizky Billar. Pak sahabat ya, wah kita lihat nih Ini sudah kesekian kalinya Pak Yonatan mengunggah postingan foto bareng Lesti dan Rizky Billar. Ini menunjukkan bahwa Yonatan sangat mendukung sekali Persahabat ya untuk hubungan idola Chris dengan kita ini ya. Wow, tentunya orang-orang hebat semakin banyak yang mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Billar. Kita lihat nih postingan foto Lesti dan Rizky Billar yang sama-sama mengacungkan jempol ya. Wow, ini mendadakkan bahwa mereka memang sangat cocok dan serasi banget Persahabat ya. Kita yakin, sebentar lagi hubungan mereka tentunya akan menuju ke pelaminan. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Mirnalov Gusaria yang berkomentar dikatakan, "Bapak, terima kasih banyak udah sayang sama idola kami." Ada juga komentar dari akun Instagram mito underscore naruto disitu mengatakan dalam kolom komentar semangat pak semangat tolong jagain anak-anak baik ini ya pak bimbingan mereka beri semangat untuk mereka wow respon yang sangat positif banget dari para fans untuk Lesti dan Rizky Miller sahabat ya mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal untuk kabar berikutnya ada info spesial bahagia juga buat kita semua Tentunya info ini kita dapatkan langsung dari Bu Harsiwi Ahmad ya Kita lihat aja di akun pribadinya Bu Harsiwi mengunggah sebuah postingan Yang mana jangan sampai ketinggalan untuk hari ini Acara Tasbih Ramadan Abah dan Desar kembali hadir Untuk memberikan tentunya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua Selain ilmu kita juga mendapatkan tentunya hiburan Kebahagiaan dari idola kesengan kita ini yang semakin hari menunjukkan kekocakan dan kegiutannya. Persahabatnya, jangan sampai lupa. Sambil menunggu buka puasa, kita akan dihibur, akan mendapatkan ilmu dari Lesti rizki Bila bersama Ustadz al Albuguri dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bu Hasibu memberikan sebuah kalimat caption yang sangat bijak banget, persahabat ya, disitu mengatakan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Namun, terkadang dosa kecil kerap diremehkan padahal dosa kecil juga memiliki konsekuensi yang besar, meski setiap taubat pasti diterima dan setiap dosa pasti diampuni. Bukan berarti seorang hamba bisa merasa bebas berbuat dosa setuju tidak sahabat, kata Borsiwi kita belajar lagi bersama Ustadz Sufi Al Bugori hari ini dalam Tasbih Ramadhan Abah dan Leslar. Akan membahas jangan remehkan dosa kecil bersama Kak Rizky Bilar dan Dedek Lesi Kejora Jorajal setengah sore sebelum azan maghrib. Itulah yang sangat bijak banget dari Buhar Siwi. Mudah-mudahan untuk kita semua dalam bulan suci Ramadhan ini mendapatkan keberkahan barokah. Amin. Ya robbal Alamin. Dan untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat ada kabar spesial juga buat kita semua. para fans ya, ada sebuah unggahan dari akun Instagramnya Kak Arifi ya. Di sini mengunggah sebuah postingan-postingan postingan foto bersama si cantik, si gelis Dede Lesti. Para sahabat ya, aduh, cute banget nih mereka ya. Wow, terlihat sangat bahagia sekali apalagi kita melihat senyum dari Lesti yang membuat hati kita semakin adem aja sahabatnya mudah-mudahan kebahagiaan kesehatan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Instagram Leslar underscore cabang Turki yang berkomentar di situ mengatakan dua wanita hebat Dampingi terus Dede Lestika, Rivi katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram Mutia Yuliana Delapan yang berkomentar aku sama kayak Dede Lestika bisa bahasa Inggris dan enggak tahu artinya. Aduh, cute banget nih ya. <laughs> Kita support aja persahabat ya, mudah-mudahan Lesti tentunya bersama Kak Rivi selalu memberikan kabar-kabar baik dan kabar bahagia nih buat kita semua Farah fans. Dan ke kabar berikutnya persahabat ada kabar spesial juga buat kita semua Farah fans ya. Di Disini ada sebuah unggahan dari Aldi Taher bersama Rizky Bilar, persahabat terlihat banget ya. Tentunya mereka sangat akrab banget nih keduanya. Di sini menunjukkan bahwa Rizky Bilar... Berteman dengan siapapun persahabat ya dengan siapapun orangnya tentunya Rizky Bilar sangat akrab ini menunjukkan bahwa Abang Bilar memang benar-benar orang yang baik banget persahabat ya Kakak Bilar ini menunjukkan selalu tentunya humble dengan semua orang persahabat ya kita semakin bangga Kita semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan Rizky Bila selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Yerom alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar nih. Banyak sekali dibanjiri respon dari para fans. yakni dari akun Instagram. Anissa Sopiatul yang berkomentar. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu sama Abang Bilar. tahu dia seperti apa yang belum ketemu berkoar-koar, Menjelek-jelek Abang Bikalup. Kalau udah ketemu dijamin bakal jatuh cinta sebaik ini kak, ini anak sama siapa dia berteman. Wow, Pak ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram Jumiani 2020. Dis mengatakan gimana Abang Aldi Tahir idola kami tak kenal maka tak sayang. Katanya ya, memang benar-benar luar biasa banget Rizky Bilar Pak ya. Rizky Bilar memang presidennya negara Konoha ini tentunya membuktikan bahwa dengan siapapun dengan orang yang baru kenal juga tentunya Rizky Bilar selalu bisa atra, mudah-mudahan tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Hari ini juga kita mudah-mudahan mendapatkan cendukan vitamin bahagia, bersahabat ya. Tunggu saja info selanjutnya. Mungkin ini lo informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.